Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pembelajaran kita Tentang kurikulum merdeka Kita akan belajar tentang Capaian pembelajaran Kurikulum merdeka Apa itu capaian pembelajaran Marilah kita menuju Ke TKP Seperti yang pernah saya jelaskan Pada video terdahulu Tentang kerangka dasar kurikulum Dimana Kerangka dasar kurikulum ini Komponennya terdiri dari tiga Yaitu struktur kurikulum Capian pembelajaran dan prinsip Pembelajaran dan asesmen Yaitu yang berwarna Hijau dimana Struktur kurikulum, capaian pembelajaran Prinsip pembelajaran dan asesmen Ini ditetapkan oleh pusat Dalamnya adalah kementerian pendidikan kebudayaan dan ristek Nah sekarang kita akan belajar tentang capaian pembelajaran capaian pembelajaran ini diatur oleh keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008 A, Garing KR, Garing 2022 Jadi bukan diatur oleh Permen atau keputusan mendikbud, tetapi keputusan kepala Biar pada standar kurikulum dan asesmen pendidikan yang sering disebut dengan BSKAP, di mana BSKAP ini adalah pengganti dari BSNP yang sudah dihapus. Nah, di keputusan itu. CP itu dibedakan jadi dua, yaitu CP untuk PAUD dan CP untuk dikdasmen, yaitu pendidikan dasar dan menengah. Nah, untuk PAUD itu tidak mengenal fase karena hanya satu tahun, ya. Tapi kalau eh, CP dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah itu dikenal dengan fase di mana ada ketentuan fase A itu adalah kelas 1 sampai kelas 2, paket A, SD, atau MI, kemudian fase B adalah kelas 3 sampai 4, kelas C adalah 5 sampai 6, dan fase D adalah kelas 7, 8, 9, tentu ini adalah paket B, SMP, atau MTS. Kemudian fase E ini hanya setahun tahun, kelas 10, paket C, SMA, MA, atau SMK, M MAK yang terakhir fase F ini adalah 2 tahun Kelas 11 sampai kelas 12 Jadi satu fase itu ada yang satu tahun Ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun Untuk SD itu satu fase adalah dua tahun Untuk SMP itu fase adalah tiga tahun Yaitu 7, 8, 9 Sedangkan untuk SMA atau dikmen Fase ada yang satu tahun Ada yang dua Tahun nanti ini masing-masing CP diatur dalam fase nah berikutnya ini adalah contoh CP Matematika fase A yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD ya perhatikan ini CP ini bentuknya itu berbentuk narasi atau berbentuk paragraf berbeda perumusannya dengan kompetensi dasar seperti kita tahu bahwa kompetensi dasar itu formatnya atau bentuknya adalah bernomor Misalkan 3.1 dipasangkan dengan 4.1 3.1 itu adalah KD pengetahuan dan 4.1 adalah KD keterampilan Nah di CP tidak lagi mengenal istilah pengetahuan dan keterampilan Bentuknya juga tidak bernomor, tetapi berbentuk narasi atau berbentuk paragraf. Contoh saja, ini adalah CP Matematika. Di sini ada lima domain, yaitu mulai dari bilangan, aljabar, kemudian pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Contoh saya bacakan untuk CP domain analisis data dan peluang Bunyinya adalah pada akhir fase A, artinya setelah kelas, akhir kelas 2, peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan politik paling banyak empat kategori. Jadi bentuknya seperti ini. Tidak ada penomoran, tidak ada kelompok pengetahuan, dan kelompok ke terampilan. Jadi dijadikan satu bentuknya adalah bentuk paragraf Nah inilah bedanya antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka Dimana kurikulum 2013 itu mengenal istilah KI, KD Tetapi kalau di kurikulum merdeka kita kenal CP atau capaian pembelajaran Nah, tadi saya katakan bahwa CP dibagi menjadi di, dikategorikan jadi dua, yaitu adalah pertama adalah CP PAUD dan CP Dikdasmen. Nah, CP PAUD ini komponennya itu ada lima, yaitu yang A adalah rasional CP, yang B adalah tujuan CP, C karakteristik, karakteristik pembelajaran, dia adalah ruang lingkup, yang terakhir adalah rumusan CP mana untuk PAUD ini ruang lingkupnya sederhananya tiga Yaitu nilai agama dan budi pekerti Kemudian dua jati diri yang ketiga adalah literasi Nah kemudian untuk CP Dikdasmen Ini di komponennya ada empat Yaitu rasional mata pelajaran Jadi untuk CP di luar PAUD Atau pendidikan dasar dan menengah itu dikelompokkan permata pelajaran. Nah, permata pelajaran nanti dibagi menjadi empat komponen, yaitu rasional dan rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, yang c karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, oke, okay, sekarang kita lihat uh, seperti apa bentuknya capaian pembelajaran. nah ini adalah keputusan PSK nomor 008 garis H, garis kr garis 2022 tentang capen pembelajaran pada PAUD kemudian jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum DK ini adalah konsentrasinya kemudian nanti ada lampiran satu dan lampiran dua. Nah, ini lampiran 1. Nah, ini lampiran satu. ini masih perhatikan capaian pembelajaran untuk PAUD. Paut, paut ini ada TK, BA, KB, SPS dan TPA. Nah, ini tadi saya katakan bahwa pertama ini adalah tentang rasional CP ya. Yang kemudian yang B. Yang B kita lihat Nah, yang B ini adalah tujuan CP, yang C adalah karakteristik PAUD. Kemudian yang D adalah ruang lingkup, di mana ruang lingkupnya satu, nilai agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua adalah jati diri, ya. Yang ketiga adalah dasar-dasar literasi. Nah, yang E adalah rumusan capaian pembelajaran PAUD nah seperti apa rumusannya nah seperti ini ya pada akhir fase fondasi anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti dan seterusnya ini jelas bentuknya adalah paragraf atau narasi tidak bernomor seperti KD atau kompetensi dasar nah Tiga domain tadi atau Tiga ruang lingkup tadi Dijelaskan lagi secara detail Nilai agama dan budi pekerti seperti apa Kemudian jati diri Seperti apa Kemudian dasar-dasar literasi itu Seperti apa Inilah CP dari PAUD ya Nah kemudian lampiran kedua Adalah CP untuk pendidikan dasar Dan Menengah ya ini di, dikelompokkan menjadi permata pelajaran Ini yang pertama adalah Nomor satu capen pembelajaran bahasa Indonesia Yang pertama rasional ya Yang pertama rasional Kemudian yang B adalah tujuan mata pelajaran Kemudian yang C adalah karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia Kemudian yang D Perhatikan yang D ya Nah D, capaian pembelajaran itu sen sendiri Nah dimulai dari fase A ya Fase A dimana ini adalah kelas 1 sampai kelas 2 Seperti apa? Nah ini adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Untuk fase A yaitu kelas 1 dan 2 SD atau MI atau paket A ini komponennya adalah menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan Dan kemudian yang terakhir adalah me menulis Nah seperti inilah bentuknya capen pembelajaran yang perumusannya berbeda dengan kompetensi dasar Nah setelah bahasa Indonesia nanti ada mata pelajaran lain setelah ini dari fase A sampai fase F ya ini kalau kita lihat ini ada 1076 halaman dari semua mata pelajaran dari jenjang PAUD sampai pendidikan dasar dan menengah. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.